in the lagi kita gimana kabarnya sih? Bentar, bentar, bentar, teman-teman. ya Oke, yuk. Oke, ya Oke, apa hari-hari nah, hari uh, nah, seperti apa hari ini akhirnya bisa pulang juga Ya yeah, uh, selamat siang teman-teman semua yeah. uh, aku benar-benar terima kasih banget atas apa yang udah aku uh, dapat hari ini support dari teman-teman support dari para fans Raykyosi di Papua Raykyosi di Hongkong Raypa Raykyosi di semua negara mm -hmm. jadi, mm -hmm. ini benar-benar uh, apa namanya bos cepet-cepet berterima kasih sekali sampai akhirnya aku pulang hari ini mm -hmm. yeah, oh, kan? ya kan ini juga ada kebetulan teman aku juga lagi datang Barbie gitu jadi aku tambah tambah semangat gitu untuk kembali berkarya seperti itu loh Oke, Dedek ada ada di pertama kali lagi untuk kerja ke dunia entertainment pastinya gitu. Ada rasa gimana, Dek? Iya, jadi sebenarnya gini loh. Uh, aku akan kembali ke dunia entertainment gitu dan aku telah melupakan masa lalu aku gitu loh. Entah bagaimana apa dan seperti apa kejadian kasus kemarin, aku ya minta doanya aja untuk aku fokus ke depan. Jadi aku benar bener sekarang tuh udah gak kepikiran gitu loh, yang kemarin-kemarin kayak gimana gitu. Menurut aku kemarin itu ada bagian dari sejarah dan dengan adanya kejadian itu ya aku terus memperbaiki diri gitu kan memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu berarti udah terima Ter siap dengan job-job baru ya? iya yeah, insya Allah iya yeah, aku lagi uh, kebetulan aku lagi mau menjalani bisnis baru juga selain daripada aku nanti terjun ke dunia entertainment lagi, berkarya lagi kemudian aku juga uh, apa namanya? ada semacam buku yang kedua Buku yang kedua tuh mau mau diluncurkan. Mudah-mudahan Insyaallah teman-teman doanya ya supaya uh, buku kedua lancar. Terus juga uh, apa namanya uh, bisnis yang baru ini yang uh, mau aku jalani lagi nih ini masih kejutan. Bungga Bo, boleh aku kasih tahu dulu. Oke deh. Ya, selama uh, di rehab kegiatan apa, apa itu tuh mungkin yang kalian berlakukan. Oh iya, selama kan? di rehab tuh seru banget sebenarnya. Uh, ada kegiatan. Kalau pagi ada morning meeting kalau malam ada uh, meeting-malam gitu, kalau setiap meeting kita ditanya gimana? Feeling hari ini gitu, Roy. Gimana feeling hari ini? Ada kendala nggak? Tujuan hari ini mau ngapain gitu? Jadi enaklah, oke lah gitu. Dan di RSKO ini sebenarnya aku banyak menimba ilmu loh, bener selain daripada kesehatan, aku terjaga makanan, aku juga terjaga pola tidur, juga terjaga gitu, maksudnya ya jadi lebih seger gitu soalnya kan memang kita tidurnya jam 9 gitu kan bangun jam 7 yang selama ini pola tidur aku gantekan gitu ya insomnia gitu sekarang malah jadi kayak teratur gitu dan insya Allah mudah-mudahan aku doain semoga diri aku bisa terus mempraktikkan pola tidur hidup sehat ini gitu loh jadi berapa Tapi lama disini udah berapa lama ya. ada di dalam aku bakal kangen apa? oh gila makanannya <tuh> nasi padang, aduh ketoprak, macem-macem makanan itu dibuat sama ahli gizi gitu. tapi by request kita bisa, uh, intinya sebenarnya enak deh makanan jadi kita ga berasa melewati hari gitu ya wah enak-enak, banget. Enak enak. lu pasti masuk deh. lu <laughs> langsung gendut oh gitu ya mm -hmm. yeah, yeah, ya ya, langsung gendut sih ini agak gemukan nih menurut aku sih deh, pertama kali yang akan dilakukan apa nih deh? Uh, pertama kali yang mau aku sebenarnya uh, peluk papa, peluk mama, ketika okay. aku pulang Ya udah gitu, uh, mudah-mudahan uh, istirahat dulu lah ya Maksudnya, syuting udah ada, uh, tanggalnya udah padat gitu Cuma uh, yang aku prioritasin dulu kan sekarang udah lima bulan Aku belum ketemu mama gitu kan. Belum ketemu papa Manja-manjaan gitu loh, kayak di rumah gitu kan Di rumah tau nih banyak dede gitu kan Jadi kayak seru gitu loh pengen, pengen quality time dulu tapi Torres, setelah uh, bebas ada ritual apa kira-kira uh, yang akan dilakukan? Uh, ritualnya nggak ada yang neko-neko gitu ya. Maksudnya ritual seperti makan, ya kita karena ada campuran tradisi Jawa, jadi mamaku percaya dengan uh, kepercayaan bubur putih sama bubur merah gitu kan. Ketika makan itu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi bencana atau seperti itu. Ya, sial-sial dibuat udah dari gelas apa Sebelum sih kalau sama orang rumah mau dibuatin apa? Oh udah Kemarin aku sempat request. Gua aku sempat request. Aku pengen makan semur jengkol. Ya emang iya sih udah dibikinin juga gitu. Karena itu makanan favorit aku gitu kan. Makanan yang desa-desa dia buat aku udah Memang di sini jadi sediain atau? Kalau jengkol-jengkol kan susah mau pete-petean gitu kan request dulu kan repot ya jadi nunggu pulang aja lah udah nanti bikin di rumah lebih enak kan repot, tahu. Taroy, tadi uh, ada ritual mau buang sesuatu? Kira-kira pasti yang mau dibuang? Ritualnya nggak Koneksi seperti yang aku tadi bilang. Paling cuma ini aja, apa ya. kan namanya makan putih, makan bumbu merah gitu kan. ya kan ada pekerjaan gedeannya gitu ya sebenarnya. Terus um, ya paling nasi tumpeng, nasi kuning antara keluarga aja segitu. Tapi kalau untuk e, buang barang-barang seperti baju, sepatu atau apa gitu. Sebenarnya ada, ada sih ritual itu, tapi itu cuma sekedar syarat, sih. bukan ritual. Ritual kan itu semacam kayak apa gitu berat ya. Kalau ini cuma syarat doang sih. Apa yang mau dibuang? Uh, oh iya, bener, Saya waktu pas di dalam RSKO, saya sempat mikir gini loh. Pokoknya kalau aku keluar dari sini, aku pengen terus Kembali lagi nih, terjun ke pemulung, terjun ke apa namanya, orang-orang yang di jalan gitu. Aku suka bagi-bagi itu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras gitu kan, kiatim piatu. Itu udah aku nazar, pokoknya kalau gua keluar nih, gua pengen berbuat banyak kebaikan lagi dan lagi dan lagi gitu. Karena aku percaya banget dengan karma. Arma itu kayak apa yang kamu tabur Pas nanti akan kamu twilight okay. oh, Dede, hikmah apa sih yang didapat setelah uh, kasus kemarin yang Dede lewatin? Uh, hikmahnya ya, hikmahnya ya Aku menghimbau ke teman-teman, semua anak-anak muda juga untuk tidak membeli obat tanpa resep Karena memang, uh, itu yang salah aku Memang aku dari bahwa Aku terlalu paranoid, gitu. aku ada paranoid Dan aku ada, uh, ada sakit insomnia ternyata itu penyakit kronis kata dokter aku dan e, kalau memang sakit memang harus pergi ke dokter aku makanya dapat pembelajaran sesuatu gitu ya e, karena waktu itu kan aku takut covid itu kan akhirnya e, yang udah belinya nah. apa rasanya berarti ke depannya, ada trauma mungkin pak iya, tra mau lagi beli parah, kan. iya pastinya trauma pasti ada ya e, tapi akhirnya ini jadi pembelajaran juga sih tapi ya. kapok ya kapok, kapok, kapok ya oh iya oke okay, bang ya, oke okay, bang ya baru sendiri gimana ya. mungkin ini pengalaman pertama oh, dia langsung nyerangin terakhir dia, nah, uh, terutama uh, Roy. itu 5 aja. menit lagi sebagai loyal. ya kalau aku kan disini sebagai sahabatnya Roy yeah. seneng banget karena memang sebelum kejadian kita udah janjian bareng yeah. waktu itu mau bikin konten bareng gini. sekarang Roy pertama kali keluar aku juga datang e, ke email nah, pokoknya Semangat terus buat Roy, pastinya semua pembelajaran ya Roy Buat teman-teman arti juga yang lain Pokoknya ya gaya hidup sehat aja lah, olahraga, ya, ya, nge ya. kayak gue gitu oh, ya, siap, enak, si. Jadi kan enak hip Tapi ya. mama ada pesan-pesan gak sih, Kak Roy? Uh, setelah keluar ini mungkin apa yang... Uh, lebih ini sih, lebih apa namanya uh, Lebih harus hati api juga ke depannya Terus okay. yeah. jadi itu Tentang, lebih... Apa? Lebih... Oh, lebih sama nih, ya harus ke dokter lagi gak sih, kan? Ada, ada cek, ya, cek. ada cek, Oke, Oke, ada cek. ada Oke, ada cek. Oke, ada cek. Oke, ada cek. Oke, ada cek. Oke, Oke, ada cek. Oke, ada cek. Oke, Yo okay. uh -huh. right. oh, Mana? <receive -ional flavors>